bagaimana kabar kurang hari ini saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy Seperti biasa saya cakap jangan lupa basuh tangan Cuci tangan dan selalu jaga kesehatan cuy Oke okay, hari ini uh, suara saya agak beda cuy ya Suara saya itu <gif> Sekarang saya lagi flu cuy ya Jadi mungkin suara saya itu enggak uh, terlalu gimana gitu ya Enggak seperti video-video uh, sebelumnya cuy Di sini agak apa namanya kayak suara-suara hidung gitu cuy Oke okay. Saya baru bangun uh, dan saya menerima kabar Berita yang cukup mengembirakan ya Juara musikal lawak superstar 3 adalah Ubi Benar banget sesuai dengan prediksi kita cuy di beberapa minggu yang lalu cuy Saya sudah memprediksikan bahwa yang bakalan juara itu kumpulan ini Ya, karena kelihatan gitu, ya. Karena setiap minggunya juga saya melihat persembahan-persembahan peserta yang lain. Saya melihat peserta yang lain juga, dan memang gak tau kenapa, ya. Di sini kan saya juga kesannya belajar menjadi juri, cuy. Ya, belajar menilai lawakan-lawakan yang mana sih yang update yang mana yang enggak gitu ya yang mana sih yang kelakar yang mana yang enggak yang mana yang kreatif yang mana yang enggak di sambil saya belajar di sini saya juga menghibur orang gitu aja ya mungkin karena tertawa saya gitu seperti biasa, di sini ada dua persembahan ya, uh, di final dua persembahan juga, tapi tak ada tamu jemputannya. Katanya, cuy, ya, saya dapat berita ini dari teman kita di Instagram ya, seperti biasa, <laughs> seperti biasa, teman-teman kita di Instagram ini cepat juga gitu ya, cepat juga memberikan berita-berita yang agak ditunggu-tunggu gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa kalau korang suka dengan video ini, silahkan di like, di share ke sosial media yang kalian punya. Kalau nggak suka, dislike aja, cuy. Dan kalau korang ingin melihat original video. Bukan di sini, cuy. Ya, bukan di sini. Di sini pasti kualitasnya jelek. Korang bisa cari di YouTube banyak banget, cuy. Ya, atau korang langsung ke original videonya, cuy, di Astro Gempa, cuy. Oke, tanpa berlama-lama lagi, cuy, saya penasaran banget. Saya rasa ingin tahu banget bagaimana sih persembahan sampai juri benar-benar uh, percaya bahwa ubi adalah sang juara. Kita lihat persembahan yang pertama dulu, cuy. Oke videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy 3 321 oke bertalahlamanya beraya di Australia oh, Australia Australia tunggu-tunggu tunggu di sini ada teman kasih tema cuy di sini tertulis tema pertama adalah tema benua ya dan yang kedua, tema bebas, cuy. Oke, berarti ini yang pertama, tema penua ya. Makanya ada Australia ya. Final masalahnya, nih, cuy. Masa persembahannya biasa-biasa aja gitu. Open, close, open, close, almost for you. we have been here. Eh? <laughs> Apa kau open, close, open, close? Pejam celik, pejam celik. Oh. Dah empat tahun, guys. Hello, babe. I call you better, right? Eh. Wow. Eh, I later. Later. Macam mana boleh belajar kat sini dah ni? Tukar hati aku lain bahasa aku. Eh, apa yang dapat untuk nak dapat balik raya kat Malaysia. Betullah kan. Dah kalau kau rindu kau video kau lah mak engkau ke apa. Tak dia juga malam-malam tetap malam raya pula mak aku buat kan. Rara ibu angkat lah, rara ibu angkat. Eh, mak dia siapa? Tak tahu pula siapa mak dia. Assalamualaikum Mana ibu yang jauh Fad Apa khabar sayang Ini pas pasal Datuk Awi je. Ini kan Pat. Ibu nak pesan ni jangan lupa tau jaga diri Ini baik -baik. kan pernah ada di sini Datuk Awi kasa. kan Ya sembilu Ya sembilu Ya huh? yeah? okay, Selamat Hari Raya Buat Fad dan kawan-kawan Fad -kawan Dan um, buat Kekandar Awi. Oh. Tutup, tutup, tutup, tutup, tutup, tutup. Hahaha. Hahaha. Mak kau enak hati tak? kau tu Miss Universe Malaysia tak? Ah, <laughs> kau tahu yeah, kau yeah. Miss apa? <laughs> miss Call. Miss <laughs> Call. Hahaha. Hey. Tidak-tidaknya aku call mak aku malam malam raya. Lepas hari <laughs> induk <dulu> aku, <laughs> aku, kau tak call family kau? Eh. Hey. Sudah aku call bapak aku semalam. Ai call lah lagi. Lah, kau, kita kenal family kau yang di dalam ini. Kau family Sibuk oh. sangat gelakkan orang. Okeylah aku call aku call aku call. Hello papa. Assalamualaikum, serah anak papa. Apa khabar? <laughs> uh, ini. Ayah bapa yeah, dari Shamsul Yusof tu. Ya, waalaikumussalam. Ni ni. Ya Jangan ponteng. Ya yeah, papa. Nanti papa tolak elang kamu. Oi. <laughs> Ingat pesan apa ya? Negara orang jaga adab, oh. jaga agama, yeah, Papa. jaga nama negara. Selamat Hari raya, Peace! Wih! Eh. <laughs> Bapak kau rap ke tadi tu? <laughs> <laughs> Bapak kau Datuk Yusuf Aslam? Uh. Adik-beradik kau berapa orang? Tiga orang? Siapa? Siapa? Samsul Yusuf, uh. okay. Syafiq Yusuf, uh -huh. Sarif Yusuf <laughs> oh. <laughs> Starri <laughs> yang dua kenal tapi yang nyambung, kau ya? mana angkat. Kau tak baik lah kau. E, tapi aku balik <coughs> nak jumpa bapa kau eh. Ah boleh boleh. Aku mau jumpa mamak kau. Boleh. Eh, <coughs> kau. Wahal, Tapi seronok <coughs> kan eh, korang? Seorang kolmak. Seorang kolayah. Mak call, ayah uh. aku dah tak ada. Eh, eh janganlah mi. Kau tak pernah beritahu kita Sedih. orang kan. Kita minta maaf lah eh. Ha. Tapi siapa yang jaga kau? Siapa sara kau? Ha? kakak aku. Kakak kau. Tunggu tunggu cuy, ini yang agak apa ya? Saya pertanya-tanyakan dari dulu cuy. Kakak dengan abang ternyata di Malaysia itu penye apa namanya? Penyebutannya itu uh, ada artinya gitu ya. Kalau kakak uh, adik apa namanya? Kakak adalah saudara uh, perempuan dan kalau abang adalah saudara laki-laki. Nah, beda kalau di Indonesia cuy. Kalau bilang kakak ya bisa jadi itu laki-laki, bisa jadi itu perempuan. Itu cuy. Berarti Jangan sebut pasal kakak aku Aku dengan tak kak, kak, kak, dia tak ikan papan Kakak-kakak perempuan ya Besok nak gaya Engkau benci-benci kenapa Tak elok macam ni Nami uh. Kakak kau dah kahwin? Belum Anggap aku abang yeah. ipar kau huh? Eh <coughs> Air yang dicincang tak akan putus huh? Aku abang ipar kau Abang huh? <coughs> ah. Eh call lah Tak nak Ad lah Adik Call adik Kalau huh. adik tak nak cakap Biar abang ni cakap okay, Abang cakap okay, Cereka-ceere Cereka kuasa ni angkat Cereka kuasa ni tak angkat Cereka kuasa ni tak angkat Tutup tutup tutup tutup Di. Tutup, Hei abang, Hei sabar, abang Jangan dekat Kenapa Abaikan apa yang aku cakap tadi Kenapa? Kenapa tunggu-tunggu oh. up? Gu gua oleng ya di sini. Gue ulang dulu cuy ya. Mohon maaf, cuy, saya harus paham itu. Kepala adek, kola adek, kola adek, kola biar kola adek, kola adek, kola adek, kola adek, kola adek, kola adek, kola adek, kola Apa nama Eh <messio> uh, hur huruf awal uh, nama dia ini SC ya. Iyi. Jadi kau orang fahamlah Ze. Eh hey, Abang, hei siapa? Jangan dekat. Kakak strok abang gitu. Apa? Strok. Selama ini, <tuk> <tuk> engkau rahsia kan eh? Kakak kau yang duduk kat Australia tu ke? Kadang-kadang hey! hey! aku pun confuse nak panggil dia abang ke kakak. Oh. Hey. Ha. Oh, patutlah malam-malam aku pergi bilik, dia cakap ada bilik. Aku. Allah. Eh, hey, itu tak lagi. Aku ada dengar suara perempuan di bilik dia. Wei, itu suara akulah. Wei. Aku ni cakap jauh mana kita pergi Jangan jaga adat. Jangan bawa perempuan masuk bilik. Saw suara aku. Wei. Macam mana? Di telefon. sama lu. Baca, baca. Sama. Kau pindah bilik sekarang, Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Dah dah dah dah, da. da, da, da. tu persendirianya Suaranya sama, sama banget suaranya Takut! Hei! Bagaimana? Sidi telefon, Tengah <tos> hati akan, akan Di mana, Tengah <tos> hati banyak, banyak Takut! Oh, pindah bilik sekarang Allahu Akbar. Dah dah tu personal dia. Dah, Orang ni, juri kita ni, kita, kita jamming kau. Kita sini la. Class, class, cuma apa yang digunakan di dalam ini juga. Kayak ada something ini. Ada baju di dalam baju gitu ya. Australia So In English Show me Inggris <laughs> Harus Inggris ya What's up daddy <laughs> Duhai What's up <laughs> What's up mommy <Mami? laughs> Betul sih Betul sih ya Listen to your son In your home In another country Apa kau Dengaruh dengan, dengan oi, Melayu, ya? Bukan Bukanlah itu. Oi, oi, sabar. Siapa? <laughs> tak boleh harap kau. Ni, ha. kau yang aku percaya. Okey, boleh? Ha, lagu raya. Lagu raya. Aduh, hai. Kau tak bayar, Gerib? Oi, aku sudah bayar. Tapi masalahnya, kedai itu tak buka. Habis itu, duit itu bagaimana? Aku sudah guna duit itu. Bikin beli ni. Eh, Fad. So, macam mana ni, Pat? Kalau macam ni... Apa? Ini malam lampu kaya. studio, kaya. mati semua Macam mana nak Siapa kata dalam gelap kita tak boleh sehari Macam mana? Macam mana? Boleh. Eh, mati berdarah nanti ke mana, saya? Say? Bi... Dah tahu berdiri, lho. semua curi ber gila tak dapat bersamamu sayang di hari raya hari gue enggak. Nggak kepikiran sampai di situ kata. cuy ini hari raya, hari wow As. Wajar, sih kau ya. ajar sih western ya. juri berdiri semboh ya, cuy Oh, jom, bong, ini metre yang di dalam. Itulah tadi ubi persembahan yang pecah. Ya. Bah bah. Yang kreatif. Yeah. Dan anda selalu memberikan cara tanpa batasan. Reference kurang, idea kurang selalunya Itul di luar itu. dugaan kita. <coughs> okay, Betul sekali. Sejak daripada adanya Awi dan Awi Black, ada wing. <laughs> dengan adanya gerak khas di pentas, kita Allah. semua tak fikir ini bukan saja Otak kurang ni kreatif dan versatile Tetapi anda telah mempamerkan Seni lawak yang tinggi Betul, yeah. kelas. Yeah. Seni lawak yang berkesan Dan seni inilah yang saya suka bila datang Untuk menjuri setiap tahun Untuk Maharaja Lawak ataupun MLS ini Terima kasih satu persemuan yang sangat terbaik Yang berkesan Lima Bintang wajar sih ya wajar ini ini kalau ini saya terima banget ya saya terima banget sih wow lima star eh apa ya gue mau berkomentar sih tapi kita nonton dulu yang kedua sih ya takutnya durasi sih aduh gua apa ya, kayak terperanjak gitu ya ada-ada aja gitu ya ide mereka gitu ya. kreatif banget gitu aduh oke langsung aja ke persembahan yang kedua cuy ya 321 2, 1 Semoga di sini ada kejutan lagi cuy ya. Itu yang jadi daya tarik ya. Kena mereka itu ada kejutan terus ya. Melampaui eh, budak ni eh, ha? semua tak jawab meh budak ni mana dia? Ucu, <laughs> Ucu. Ah uh, ujung belakang lah. <laughs> tung... Ini kayak suara siapa ya? Tunggu dulu, tunggu dulu cuy. Gue di awal udah terperanjak ini. Ini suara siapa ya? gua tunggu dulu, gue lupa lupa cuy. Mohon maafin, mungkin saya cut gitu ya. Yo pare ya, yo pare. Tunggu dulu. Ah uh, ujung belakang nah. <laughs> Kau daripada tadi kan asyik tengok telefon asyik gelak-gelak. Kau tengok apa Ucu? Uh, Ucu tak tengok ulangan animasi kelawak superstar. <laughs> yang mana? Ya yang yo parade datang tu. Oh, Chili. Ah uh, kelakalah. Chili memang kelakar Ah tak yo je kelaka. Hey. <laughs> Letak. Letak. Kenapa Ucu tak jawab ni semua? Peribadi ni kenapa kosong? Itu uh, tak tahulah. Sebijik lho, Cui. Cukup tak Okey, Angah tunjuk, Ucu sambung, eh. Haa, uh, Ucu sambung. Ah, dengar ni, peribahasa pertama, eh. Alang-alang menyeluk pekasam Biar sampai ke pangkal uh, Rahim. Huh? <laughs> Tau kecil-kecil dah tahu pangkal Rahim, eh. <laughs> ucu rindu kat mak, lah. Jangan main-main, Ucu. Betul-betul, lah. <laughs> Yang kedua. <laughs> masuk kandang kambing mengembang masuk kandang rimau mengembang mengucaplah mengut wow wow apa ni arima mau makan eh dahlah ucu jangan main kerja balik dia mengambil kita main main apa main yang korea tu ya macam mana ucu nyanyi angal tak leh gerak kalau angal gerak angal matilah ah cepatlah mau gua ka ji biasmi Mili padu ti. Mau gua kaki. Pian semida. Dua-dua tak gerak. Mau gua. Hei, Aku datang daripada tempat kerja. Barang semua bersepah. Masak belum. Apa dia nak jadi dengan kau ni angah? Ha? Halo. <laughs> <laughs> Jangan <marah>, lama-lama. <laughs> Alung kena sabar Sabar, Alung, sabar Dan bertanang Bertanang Tarik nafas Tarik nafas Okey, bye ba <laughs> Eh, kau diam Kau diam, eh Anak, bulan depan aku nak kahwin, tahu ha? Nanti bini aku nampak adik-adik adik aku macam ni, Aku malu, kau tahu Alung Gila, ya yeah. The final ini <laughs> Jangan kau hina Adekmu itu, karena dia juga manusia Dia ngapain tadi? Kurang lihat di sini, cie. jangan kau hina. Adekmu itu, karena dia juga. Ku tak peduli apa yang kau katakan Kau bisa Sama banget dia ya. Lung Jangan Lung, jangan cakap macam ni Lung ha? Kita tenta ada rumah, engkau ada kerja, ada rezeki Semua kita tumpang rezeki dia Lung Lagi satu, kalau menang malam ni Mungkin rezeki dia juga kita tumpang Ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. <tos> Bisa jadi yang bisa jadi cik Eh, ini aku semua, aku buat semua ni Sebab usaha aku tau Bukan disebabkan dia Aku nak korang berambus daripada rumah ni Jangan lorong, kan dia faham, kan Kau faham? Eh, aku peduli apa, ha? Bagus dia, apa yang aku cakap selama ni, dia faham Ucu ada nak cakap apa, apa? Jangan bagi dia cakap nanti ya, awang gelak. <tell> tak dia, dia dah janji sikit je. Ucu luahkan apa ucu nak cakap? Ah, aloh. Anga kenapa, Anga? Anga tak tahan. Sini lah tempat. Pergi pergi sana sana. <tell> Sebenarnya Ucu faham je. Sebab Ucu bukannya uh, pekak. Tapi tak apalah. Mirip banget tu. Simpan. Ucu telan. Sebab dalam hati Ucu ni sayang kat Along. Kalau macam tu, ha, biarlah Ucu je yang keluar dari rumah ni. Doang. Ucu. Ucu. Jangan tahan Ucu angak. Tak bukan nanti. Jangan. Yang Ucu kemas baju semua ni baju Angah ni. Ah uh, kalau macam tu Angah yang keluar. Mai. Iye konsepnya ya. Baik. Aku keluar dulu Eh kau bawa dia keluar sekali Bawa dia keluar sekali Ucu kita gerak je Ucu Eh Kalau dia pun keluar barang orang jangan bawa Barang apa? Bek aku tu Kalau macam tu Alung je yang keluar <gotz estet warfare> <g 6000 noise> Alung kenalah Keluar lah Lebih baik kau keluar sebelum dia lagi lucu Baik kau ah. keluar Baik aku keluar Baik aku keluar Baik aku keluar Angah Apa? Alung stress, minta maaf Cuk, minta maaf. Jangan, Loh. Kita adik-beradik, kau selalu pesan. Kita adik-beradik ni cubit per, kiri per, kanan rasa? Uh, sebesalah. No. Sebesalah, Loh. Betul. Kita ni adik-beradik bagai air yang dicincang takkan? Takkan siampung lagi siapa ambil bela je lah. Dah, dah, dah. Jau. Kita adik-beradik, okey? Ha, kita adik-beradik. Apa? Angah. Sebesalah. Terima kasih. Kenapa? Kawan-kawan. Terima kasih. Tugasan ucu dah selesai. Ucu ada keluarga yang ucu nak jaga. Terima kasih kawan-kawan. Ucu, hey sini, sini, sini, sini. Siapa cakap tugas sudah selesai? Mana-mana rancak berdarah. <laughs> Mana, mana, mana. Dalam kita bertiga tak pernah wujud perkataan berpisah Sebab kita You Untuk B be, Bersama I insya Allah Selamanya kita bertiga yeah. Wow Wow Selesailah sudah tugas kami kumpulan kubi Jika ada kesilapan tolong maafkan kami Kalau ada rezeki insya Allah jumpa lagi Cik. Yang kedua ini lawak gitu ya kan? komedinya dapat banget sih Ci Wow <laughs> Jadi sekarang ini Jom Kita akan komen daripada Dato Awi sih Tahu Dato Awi yang komen Saya risau aku nak komen kurang kurang Kau berjaya Berjaya keluar daripada Pumpung keselesaan yang ada Korang berjaya mengubah corak lawak ini Korang berjaya Taniah kepada nami orang baru yang sangat sangat berjaya Melakonkan watak itu tadi Walau saya tak tahu watak tu siapa Tapi saya nampak dia menyerupai macam Yopari Betul itu dia Maafkan saya Saya sangat cute dan korang Combination ni sangat berharga. Korang teruskan bertiga ni. Jangan berpecah. Korang ini. teruskan perjuangan korang dalam lawak ni. Teruskan. Ay Allah. Ah, ah, Kamu Berapa star ni, Atok? Berapa star? Lima. Korang, korang memang layak untuk terima lima star. Lima star! Disini udah nampak sih cuy ya, udah nampak di sini sih Oke okay, cuy, itulah tadi dua persembahan dari Ubi ya Di persembahan pertama dengan persembahan kedua final ya Dan inilah persembahan yang membawa Ubi menjadi juara di Musikal lawak superstar 3 cuy Oke, okay, sekarang menurut pandangan saya pribadi cuy ya Nah, apa yang saya katakan di minggu sebelumnya saya udah cakep cuy Ada beberapa persembahan Ubi yang tak wow gitu ya Kelakar iya konsisten Tapi nggak sekelakar ya minggu pertama dengan minggu yang kedua gitu cuy Dan akhirnya apa yang saya sampaikan Apa yang saya nanti-nantikan itu dikabulkan di final cuy Buktinya ya Di persembahan pertama tadi kita melihat ada suatu hal yang menurut saya itu Apa ya? Spesial banget di endingnya cuy Di endingnya Saya saya kayak nggak menduga gitu ya Ternyata dia bisa menggabungkan law, dapat lawakan Dengan hal yang bisa dikategorikan tadinya itu seperti dance gitu ya Saya pernah melihat persembahan seperti ini Di acara besar Dan mengeluarkan uh, kreativitas seperti yang tadi cuy Tapi itu dance Tapi ini digabung, dilawa gitu ya nah itu suatu hal yang menurut saya itu bisa nyambung juga gitu ya itu yang suatu hal yang menurut saya itu selalu mengeluarkan hal-hal yang membuat orang itu jadi ini ya apa ya nama kayak meng, apa namanya kayak terperanjak gitu ya. contoh saya kayak saya terperanjak aja melihat yang ending di persembahan pertama cuy saya kaget gitu ya lo kok lo kok kita harus kita langsung berpikiran seperti itu cuy dan yang kedua, persembahan yang kedua, sebenarnya saya sudah banyak komentar di video saya sebelumnya waktu saya mereaksi persembahan pertama kedua, gitu ya. Saya pertanya pertanyakan tentang Nami, banyak yang berkomentar di video-video saya sebelumnya bahwa Nami bisa meniru suara dari Yopare, ya. Banyak yang berkomentar seperti itu. Ada juga yang eh, memberikan saya jawaban secara langsung di Instagram. Tapi saya Gak terlalu gimana ya, saya gak terlalu percaya itu Karena saya pikir karakter suara dari Yopare itu agak susah untuk ditiru cuy Tapi malam ini, di persembahan yang kedua ini Saya saya kayak apa ya, saya kayak Aduh, ini Nami sebenarnya bisa dikategorikan The Killer ya, The Killer di musikal lawak Superstar 3 ini cuy dia the killer-nya, cuy. Kalau menurut saya pribadi, cuy ya. ya di, di satu sisi bisa kita kategorikan juga, cuy. Dia adalah uh, salah satu pendatang baru yang terbaik menurut saya, cuy. Ya. Dari di awal ya, dari pertama minggu pertama saya melihat persembahan dia, dia tuh kayak apa ya, Pelawak yang sudah sudah lama gitu, sudah lama apa manggung gitu ya. Sudah lama manggung, mental dia sudah terasa banget gitu ya dan terbukti ya apa yang saya enggak nggak salah kalau saya uh, mengidolakan Nami cuy nggak salah banget ya kalau saya mengidolakan Nami Insyaallah Allah kalau saya ke Malaysia kalaupun Nami ini ada masa bisa berjumpa saya akan berjumpa Nami cuy Bang Nami melihat video saya ini saya berharap banget Bang Nami bisa menyempatkan masanya sedikit Bertemu dengan kita-kita youtuber dari Indonesia yang akan ke Malaysia. Saya berharap banget seperti itu, cuy, karena apa ya? Jujur aja, di minggu pertama saya sudah suka atau apa namanya mengidolakan Nami, gitu ya. Lawakan dia tuh kelas, ya. Oke, okay, dan myself, saya sudah banyak cakap di sini, cuy. Sekali lagi, saya mengucapkan tahniah selamat buat äh, ubi, ya. Kumpulan ubi, ada Fat Senior, uh, ada Abang Syarif senior juga dan pendatang baru kita sekaligus favorit saya juga abang Nami. Mudah-mudahan, mudah-mudahan Mega akan ada lagi cuy dan saya berharap banget Nami bisa ada di situ lagi cuy. Saya ingin lihat kumpulan siapakah yang bisa mengambil seorang Nami.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 Change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive that better days.